Dentang, cahaya petir yang tak tertandingi liar dan kekerasan panik menabrak penjara segel. Saat energi mengerikan merembes keluar, bahkan ruang itu sendiri mulai berputar dan memutar balikan. Retak, retakan menyebar dengan cepat di penjara segel. Dan setelah melihat ini, ekspresi kelompok Zheng berubah pucat. Mereka tahu bahwa jika orang tua dari sekte Dao dan sisanya melarikan diri, menjebak mereka semua lagi tidak akan mudah. Perkuat segel dengan segala yang kamu punya. Zheng Zhong meraung dengan suara rendah. Tepat saat dia akan mengaktifkan kekuatan. Heaven Ceiling Array. Banyak undulasi yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam penjara. Jelas. Orang tua Dao Sekte dan sisanya memanfaatkan kesempatan ini dan dengan gila-gilaan melepaskan semua serangan mereka. Retak-retak. Di bawah serangan habis-habisan dari kelompok orang tua Dao Sekte dan cahaya kilat. Retakan pada penjara segel cepat meluas pada tingkat yang mengejutkan. Oh tidak, penjara segel akan segera hancur. Petik 2. Ketika dia melihat kehancuran yang tak terhentikan ini. Ekspresi seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Zheng Zhong berubah. Saat dia berteriak dengan khawatir. Bang, sebelum tangisannya memudar, murid-muridnya tiba-tiba menyusut dengan kuat. Penjara segel mulai membengkak cepat pada saat ini. Dia hanya bisa mendengar suara yang sangat keras ketika penjara segel meledak. Riak energi menakutkan menyapu langit seperti gelombang besar ketika delapan lampu pelangi terbang keluar dari ledakan. Sebelum dengan cepat berhamburan. Sial. Setelah melihat orang tua Daosek yang sekarang bebas dan yang lainnya. Zheng Zhong segera menjadi sangat marah. Mata merahnya menoleh ke Cao Yu saat dia meraung. Kamu sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anggota generasi muda yang belum memasuki sekte super. Petik 2. Kelompok Chow Yu memakai wajah penuh rasa malu. Mereka juga merasa sangat tertahan dan dirugikan di dalam hati mereka. Biasanya, orang-orang di sini akan sepenuhnya kalah oleh mereka. Namun, tidak ada yang mengharapkan penampilan seseorang seperti Lin Dong. Orang ini bertarung dengan cara yang sepenuhnya menentang logika. Memanggil tiga win lightning trials pada saat dia muncul. Selain itu, bagian yang paling sulit dipercaya adalah bahwa orang ini sebenarnya bisa memanfaatkan kekuatan trial petir angin untuk menghancurkan pertahanan mereka. Zhong Pak itu semua karena bocah itu lindong. Dia memanggil tiga win lightning trials. Dan meskipun kakak Chao menggunakan kekuatan Heaven Ceiling Array, dia masih dikalahkan oleh bocah itu. Chang Wei menjelaskan dengan getir. Lindong, mata Zeng Zhong mengeras. Matanya yang gelap dan keras menyapu dan segera mengunci Lindong. Di bawah tatapan seperti itu, Lin Dong segera merasakan hawa dingin di sekitarnya saat hatinya tiba-tiba menggigil. Boneka jiwa darah muncul di depannya sementara wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian. Sekarang setelah Wind Lightning Trial menghilang, dia telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Meskipun energi mentalnya telah melonjak ke tingkat 4 segel surga simbol guru, dia mengerti bahwa itu masih tidak cukup untuk membawanya kemanapun dekat dengan tingkat Zheng Zhong. Setelah semua, yang terakhir menyaingi elit super sekte. Haha, Zheng Zhong, apakah kamu tidak malu mengancam anggota generasi muda terlepas dari statusmu? Apakah kulit di wajah lamamu benar-benar sangat tebal? Tepat saat Lindong mengambil tindakan pencegahan. Sesosok lansia tiba-tiba memotong di depan tatapan Zheng Zhong. Lindung melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah orang tua Dao Sekte yang dikenal sebagai Wu Dao. Haha, bocah kecil ini telah melakukan dengan baik, dan telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi kami. Jika dia mau, dia bisa menjadi murid langsung di Grid Desolate Palace aku. Pakar dari Grid Desolate Palace itu tertawa keras. Tawanya seperti guntur yang menggema di seluruh langit. Penampilan anak kecil ini layak menjadi juara dalam perang seratus kekaisaran ini. Wanita cantik dari istana sembuh tertinggi sembilan surga juga berkomentar sambil tersenyum. Liu Tong dari gerbang Yuan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia melirik ke arah Kintian. Jejak ketidaksenangan di matanya. Jelas. Dia agak kesal karena yang terakhir tidak mampu menghentikan Cao Yu. Tian menundukkan kepalanya lebih jauh setelah menerima tatapan Liutong. Tinjunya mengencang sampai suara pecah terdengar. Ku, Wudao, Liutong, ini terlalu dini untuk kalian semua untuk merayakannya. Meskipun kamu telah melarikan diri, apakah kamu pikir kami tidak dapat berurusan dengan kamu? Ekspresi zeng zong gelap dan dingin, sementara senyum marah menggantung di wajahnya. Dengan arang segel penyegel, kamu memang agak kuat. Namun, selama kami tidak lagi terjebak di satu lokasi oleh kamu, kami akan dapat mengganggu kamu semua, menyebabkan kamu tidak dapat membuat formasi. Seiring berjalannya waktu, para ahli dari wilayah Suan Timur kami secara alami akan datang dan membantu kami. Pada saat itu, aku benar-benar ingin melihat apa lagi yang kamu miliki di lengan baju kamu. Udo tersenyum, ekspresi Zheng Zhong langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia tertawa dingin. Silakan dan coba. Lakukan. Tangisan keluar dari mulut Zheng Zhong. Segera. Orang-orang di belakangnya tiba-tiba mulai membentuk serangkaian segel tangan. Spes menggeliat ketika cahaya hitam yang menakutkan sekali lagi melonjak keluar. Cao Yu. Bunuh semua yang menghalangi kita. Sementara Zheng bersiap untuk menyerang. Dia juga menjerit keras ke arah Cao Yu. Dimengerti. Cao Yu mengangguk berat. Dia segera menoleh dan berbisik menatap Lindong. Sebelum suaranya yang menyeramkan terdengar. Sekarang kamu telah kehilangan Win Lightning Trial. Biarkan aku melihat bagaimana lagi kamu bisa membalas. Lindong hanya tersenyum sedikit menanggapi tatapan kejam Chow Yu. Tangannya perlahan-lahan menyebar saat energi mental yang agung menyebar terpisah. Perasaan melonjak ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lindong saat ini tidak hanya memiliki budidaya daya yuan dari empat tahap yuan nirvana. Tetapi budidaya energi mentalnya juga telah mencapai empat segel surga simbol master. Dengan keduanya, dia bahkan akan bisa bertarung melawan ahli tahap enam yuan nirvana. Tidak akan lagi seperti sebelumnya di mana dia nyaris tidak menimbulkan ancaman. Murid Cao Yu sedikit menyusut ketika dia merasakan energi mental yang luas dan kuat dari tubuh Lindong. Sementara jejak tambahan kesungguhan asli muncul di matanya. Sebelumnya, Lindong adalah seseorang yang perlu mengandalkan trik untuk melawannya. Namun, Lindong saat ini bisa berhadapan dengan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Mampu mencapai prestasi seperti itu dalam energi mental dan budidaya daya Yuan adalah bukti kemampuan kamu. 100 perang kekaisaran di wilayah Suan Timur ini memang memiliki nilai sebenarnya. Namun, Meskipun kamu bisa bertarung melawan enam ahli tahap Nirvana Yuan, kamu masih tidak bisa menandingi aku," cao yu tertawa dingin. "Lindung tidak membantah kata-kata ini. Kekuatan kintian juga ada di tahap enam Yuan Nirvana. Namun, dia dikalahkan dalam satu gerakan tunggal ketika cao yu mengaktifkan kekuatan. Heaven Siling Array. alasan bahwa Lindung bisa menahan serangan sebelumnya adalah sepenuhnya karena penggunaan boneka jiwa darah. Namun..." Boneka jiwa darah telah membayar harganya sekarang praktis hancur. Lakukan saja, apapun. Lindung saat ini tidak memiliki niat untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya dan sedikit tersenyum ke arah Chow Yu. Pada saat ini, dia hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Chow Yu. Orang yang keras kepala, mata Chow Yu berubah dingin. Dia akhirnya berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu segel tangannya berubah dan cahaya hitam yang aneh sekali lagi muncul. Samar-samar berubah menjadi tengkorak hitam dikelilingi oleh asap hitam tebal, yang melepaskan gelombang sonik yang tajam. Tengkorak penyegel surga, Chow Yu melambaikan tangannya dan tengkorak hitam besar segera bergegas keluar, ditemani oleh asap tebal saat menyapu lindung dengan momentum yang bagus. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun gelombang sonik berlalu. Mata Lindong tampak muram saat dia mengamati serangan Chow Yu. Dia baru saja akan bermanuver dengan Yuan Power dan mental energi untuk bertarung dengan lawannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah menemukan bahwa ruang di depannya sebenarnya mulai bergoyang. Setelah itu, sesosok muncul entah dari mana. Sebuah tangan mendorong ke depan saat Yuan Power yang megah melonjak maju dan menghancurkan tengkorak itu sampai meledak. Siapa? Adegan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chao Yu berubah secara drastis saat dia berteriak dengan marah. Haha. Murid Dao Sek, Zhao Qian. Pria yang mengenakan pakaian putih pucat di depan Lindong mengangkat kepalanya dan tertawa ke arah Chao Yu. Seorang murid dari Dao Sekte. Sudahkah para ahli dari Sekte super tiba? Lindong juga kaget karena ini. Teman-teman dari wilayah Suan Barat. Berita tentang apa yang terjadi di alam kuno ini telah ditransmisikan ke berbagai sekte super wilayah Suan Timur. Saat ini, para ahli dari berbagai sekte sedang bergegas. Jika semua orang ragu sedikit lebih lama, kemungkinan kalian semua akan terjebak, pria berpakaian putih muncul dan memblokir Chaoyu. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan dan tertawa kecil ketika dia berbicara dengan suara yang jelas. Apa? Sudahkah kita ditemukan? Petik 2. Ekspresi kelompok Zheng berubah drastis setelah mendengar suara ini. Mereka tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa banyak distorsi telah muncul di daerah tersebut. Itu mungkin untuk melihat banyak sosok buram secara bertahap muncul dari titik-titik yang terdistorsi ini. Dari pakaian mereka, orang bisa mengatakan bahwa orang-orang ini adalah anggota sekte super. Para ahli dari delapan sekte super telah tiba.